Hai Selamat Pakanlah semua kenangan ini ya Hancurkanlah semua atas semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu tidak ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau